Hai, Assalamualaikum Selamat malam uh, Hari ni Abrol Ambil masa sikit uh, Free kita pergi um, Jamming Di studio Ah, uh, Studio Eware Abrol tak ingat nama studio ke apa Jadi kita kena ikut je lah Ok, kita pergi Kita buat Jackson hari ni uh. Ok, kalau nak tahu Lagu mana kita main malam ni Praktif ni Ah, uh, suka-suka Ambil masa dah So, jom Ikut bro. ke Betia. so di sini studio tempat berpraktik lah bersama grup kecewa uh, kita jara-jara juga praktik, tanya-tanya ada masa, kita praktik lah uh, ramah dah siapa tu, uh, baru lewat sikit uh, biasalah kita buat video kan <laughs> ok, kita masuk dalam eh Okay, semua kumpulan ni pakai selipar je. Nah, Mana bolehlah kita ni kampung sikit. Selipar <laughs> pucam merah warna kuning ada. Ha. Okey, ni pintu utama dia. Dia kata no food, no drink. Ha, memanglah. Tak boleh makan minum nak main. Okey, kita masuk dalam eh. But Terima yeah.